Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Time Waktu adalah yang paling kita inginkan dan yang paling buruk kita gunakan. Better 3 hours too soon than a minute too late. Lebih baik tiga jam terlalu cepat daripada terlambat satu menit. Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Happiness is not something ready made. It comes from your own actions. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Itu berasal dari tindakanmu sendiri. Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia. Jangan takut untuk menyerah demi kebaikan. Take the risk or lose the chance. Ambil risiko atau kehilangan kesempatan. Is going from failure to failure your Kesuksesan berubah dari kegagalan menjadi kegagalan tanpa kehilangan antusiasma. You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Kamu dilahirkan untuk menang, tetapi untuk menjadi pemenang, kamu harus merencanakan untuk menang, bersiap untuk menang, dan berharap untuk menang. Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.